sahur itu waktunya terbentang mulai dari ma maghrib boleh makan maksudnya sampai masuk waktu subuh dan puasa itu waktunya adalah terbentang dari masuk waktu subuh hingga menjelang maghrib, jadi begitu maka waktu sahur adalah sebelum subuh tiba ukuran bukan azan. ukurannya adalah kalau sudah masuk waktu subuh baik diadhani atau tidak diadhani maka kita sudah tidak boleh makan ini ukurannya masuk subuh. Jadi pokoknya kalau sudah masuk waktu subuh, baik kita mendengar adzan atau tidak mendengar adzan, maka kita sudah tidak boleh makan daging. Dan ingat, sahur adalah sunnah. Selagi bisa sahur, sahurlah. Tapi ingat, kalau sudah kita ragu-ragu, kalau -ragu, kita mendengar adzan ya jangan dong. Tidak boleh sahur. Kalau kita tetap makan, maka tidak sah puasanya. Kenapa? Karena sudah masuk waktu waktu subuh.